Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus, yang di mana di sini digambarkan seorang Taurus pesakit sakit dahulu kemudian mendapatkan keuangan yang meningkat serta perubahan hidup yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Taurus pernah mengalami di bulan sebelumnya akan kesulitan keuangan-kesulitan mencari income, yang di mana di sini berdampak buruk kepada keuangan serta kehidupannya. Namun di bulan Desember tahun 2021, pintu rezeki seorang Taurus akan mulai terbuka yang dimanage dengan melakukan empat langkah yang pertama berusaha dengan dia memikirkan ide untuk yang lebih bagus lagi serta di sini melangkahkan kaki untuk mendapatkan income yang lebih bagus lagi di bulan desember juga digambarkan seorang taurus akan mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan desember tahun 2021. dan untuk support energinya adalah kenaik open tagal secara umumnya kenaik open tagal itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang berada di sekitar taurus sendiri dan di sini menggambarkan Sosok seorang taurus bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang melimpah serta keuangan yang meningkat di bulan Desember tahun 2021 yang dimana sini seorang taurus bertugas pikiran dengan orang sekitar membuat pintu rezeki seorang taurus mengalami perubahan besar yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupannya dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Magician Secara umumnya The Magician itu diartikan mampu mengatasi situasi dan kondisi, mampu melakukan hal-hal yang tersulit dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu Zodiac yang pertama di sini menggambarkan seorang Taurus mengalami perubahan kehidupan di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus pernah mengalami kesulitan dan melaluinya yang akan berubah manis di bulan Desember, yang dimana juga di sini dikarenakan suka bertukar pikiran kepada orang sekitar, orang yang lebih pengalaman yang membuat pintu Gate semakin terbuka. Dan untuk kartu Zodiac yang kedua adalah Four of Swords ataupun Empat Pedang. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini merasakan sakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang melimpah keuangannya yang meningkat serta perubahan hidup yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Gemini di bulan sebelumnya mengalami pengkhianatan yang dimana di sini berdampak negatif kepada kesehatan berdampak negatif kepada kehidupan yang membuat kehidupan keuangan run. Namun di bulan Desember tahun 2021 seorang Gemini mampu bangkit untuk mendapatkan kehidupan keuangan finansial yang lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan pintu teruski yang sangat terbuka di bulan Desember tahun 2021 atas usaha dan kinerja yang ia lakukan sendiri. Dan untuk support energinya adalah Page of One. Secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu mengalami pengkhianatan serta kesehatan daun di bulan sebelumnya namun di bulan Desember tahun 2021 ia akan mengalami keuangan yang meningkat perubahan hidup yang lebih bagus yang dimana mana di selalu didukung oleh keluarga diduakan oleh keluarga didukung diduakan oleh seorang anak gemini sendiri dan jika kartu the magician kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang gemini mampu melalui rintangan di bulan sebelumnya yang dimana mana di sini mampu berhasil bangkit move on up di bulan Desember tahun 2021 dengan ide caranya sendiri Dimana akan berdampak positif kepada keuangan Mampu meningkatkan keuangan dan mengalami perubahan kehidupan yang lebih bagus lagi Yang didukung didoakan oleh keluarga serta anak Gemini sendiri Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Seven of one ataupun tujuh tongkat Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo Yang dimana sini digambarkan seorang Leo sakit sakit dahulu Kemudian mendapatkan keuangan yang meningkat serta perubahan hidup yang lebih bagus lagi Di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang susah mencari pekerjaan Susah mencari kader di bulan sebelumnya yang akan bertampak negatif kepada kehidupan keuangan finansial Namun di bulan Desember tahun 2021 seorang Leo bisa bangkit Mampu membuat sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan membuat keuangan finansial lebih bagus lagi Dan di bulan Desember tahun 2021 seorang Leo akan membuka sebuah usaha Dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain Serta tidak bergantung kepada orang lain yang akan bertampak positif kepada perubahan kehidupan Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara memimpin, of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Leo sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang mampu bangkit di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini mampu membuat mendirikan usaha miliknya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, tidak meminta bantuan orang lain, yang dimana selalu didukung, didoakan oleh pasangan, yang akan berdampak positif kepada perubahan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan. Sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang mampu bangkit move on dan up di bulan Desember tahun 2021 atas ketepurukan yang ia alami di bulan sebelumnya, yang dimana di sini berjuang dengan usaha, ide, cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak bergantung kepada orang lain hanya didukung diduakan oleh pasangan yang akan mampu membuat perubahan kehidupan serta finansial keuangan yang lebih meningkat lagi. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Two of Swords ataupun Dua, pada untuk zodiac yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiac Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan perubahan kehidupan perubahan keuangan di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan di bulan sebelumnya seorang Pisces down drop yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kehidupan keuangan finansialnya sendiri serta karirnya. Dan di bulan Desember tahun 2021 seorang Pisces mampu memilih jalan terbaik untuk melakukan perubahan kehidupan yang dimana di sini membuka usaha yang dimana usahanya tersebut akan berhasil serta membuat usaha yang lain, yang akan mampu membuat keuangan kehidupan serta pintu rezeki akan terbuka lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang bisnis akan menjalankan dua usaha sekaligus di bulan Desember tahun 2021, yang dimana sini membuat perubahan kehidupan serta keuangan yang meningkat. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Cup Secara memiliki King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar seorang bisnis serta seseorang yang lebih tua dari bisnis sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang bisnis merupakan sosok seseorang yang mampu bangkit move on dan keterburukan yang ia alami di bulan sebelumnya yang dimana di sini membuat sebuah usaha dan membuka usaha yang lainnya yang dalam kategori ini menjalankan dua usaha sekaligus yang mampu membuat perubahan kehidupan keuangan yang meningkat, yang dimana usaha tersebut ia dapatkan dari seseorang yang lebih pengalaman dari bisnis sendiri dan mendapatkan masukan dari orang tua serta seseorang yang dekat dengan bisnis sendiri dan jika kartu the magician kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang bisnis merupakan sosok seseorang yang mampu bangkit move on dari keterpurukan yang ia alami di bulan sebelumnya yang dimana di sini mampu menjalankan usaha dua sekaligus yang akan mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi yang dimana usaha tersebut ia dapatkan dari seseorang yang memberikan masukan kepada seorang visis, dari seseorang yang lebih pengalaman dari visis menjalani kehidupan yang akan berdampak positif kepada kehidupan serta keuangannya. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah five of short, ataupun lima pedang untuk jadi yang kelima kita mempunyai seseorang yang bersedia cancer yang dimana sini digambarkan seorang cancer pesakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan perubahan kehidupan peningkatan keuangan di bulan Desember tahun 2021 di sini digambarkan seorang cancer drop down di bulan sebelumnya yang akan berdampak negatif kepada kesehatan keuangan serta finansialnya namun di bulan Desember seorang cancer mampu melihat peluang mampu melihat situasi dan kondisi yang dimana sini untuk membuka usaha yang dimana di akan berdampak positif kepada perubahan kehidupan perubahan keuangan di bulan Desember tahun 2021 di sini juga digambarkan cancer suka bertukar pikiran kepada orang-orang sekitar yang membuka jalan kepada seorang cancer dalam mendirikan sebuah usaha yang akan berdampak positif kepada perubahan kehidupannya dan untuk support energinya adalah King of Sword. Secara umumnya King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar, seseorang yang usianya di atas cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang cancer mampu melihat situasi dan kondisi, mampu melihat peluang usaha untuk mendirikan sebuah usaha yang dimana mana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang dimana selalu didukung didoakan oleh orang tua dan diberikan masukan oleh orang-orang yang sudah pengalaman di dalam kategori usaha tersebut jika kartu the magician kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kelima di sini menggambarkan Seseorang cancer merupakan sosok seseorang yang mampu menjalani kehidupan rintangan apapun di bulan Desember tahun 2021 dengan melihat situasi dan kondisi melihat peluang untuk membuka usaha yang dimana di sini akan berdampak positif kepada perubahan kehidupan peningkatan keuangan yang selalu didukung didoakan oleh orang tua didukung didoakan oleh keluarga serta diberikan masukan oleh orang-orang terdekat serta orang yang lebih pengalaman dalam kategori kehidupan membuka usaha di bulan Desember tahun 2021 yang membuat pintu rezeki serta keuangan seorang Cancer lebih meningkat lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan, 5 zodiak yang pesakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan perubahan kehidupan peningkatan keuangan di bulan Desember tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Taurus, yang kedua Gemini, yang ketiga Leo, yang keempat Pisces, serta yang kelima adalah Cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang pesakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan perubahan kehidupan peningkatan keuangan di bulan Desember tahun 2021. Semoga bermanfaat.